Dalam pembuatan film pastinya ada beberapa peranan toko yang tidak bisa dipisahkan Mulai dari sutradara, produser, dan penulis skrip Tak terkecuali juga aktor yang ada di dalamnya Baik itu pemeran utama dan pemeran tambahan yang biasa dikenal dengan figuran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata figuran ialah profesi, aktor, dan pemain dalam film atau sandiwara yang memegang peran yang tidak berarti Mendengar kata figuran tadi, Bang Acoy jadi ingat tentang KRL yang dulu pernah beroperasi Namun peranan dalam pengoperasiannya memiliki waktu yang tidak lama belum lagi dengan jumlah rangkaiannya yang dibuat paling sedikit jika dibandingkan dengan KRL ekonomi lainnya. Ya, mengingat masa dinasnya yang dibilang singkat di lintas Jabotabek, KRL ini ditarik kembali dan dikonversi menjadi KRDE. Ayo, KRL apa yang Bang Acoy bicarakan ini? Kalau begitu. Mari kita ceritakan kembali kisah singkatnya di lintas Jabotabek Sampai akhir masa dinasnya di kala itu Hai, berjumpa kembali di channel Bang Acoy Tak banyak video dari KRL ini Bahkan bisa dibilang emang tidak ada video yang beredar tentang KRL yang satu ini ada videonya kok, Bang Acoy. Yeah, iya, emang ada. Tapi yang kami dapatkan hanya video saat KRL ini sudah berubah menjadi KRD bukan saat berdinas menjadi KRL. <laughs> ya, yeah, kalau emang beneran ada, bolehlah bagikan di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa tahu sosok dari kereta ini saat menjadi KRL di lintas Jabotabek. <laughs> nah, gini jadi, Bang Acoy akan membahas kereta rel listrik ini hanya dengan menampilkan foto-foto dari kereta ini saat menjadi KRL dan beberapa video serta foto saat kereta ini beroperasi menjadi KRDE Oke, kalau begitu, cus! Kita mulai! Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya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 Diproduksi PT INKA Madiun asal Indonesia yang bekerja sama dengan Asia Broad Battery Group, yang disingkat dengan ABB asal negara Swiss dan perusahaan Hyundai asal negara yang dikenal dengan k pop yaitu Korea Utara. Eh Selatan maksudnya <laughs> dan dibuat pada tahun 1992 sampai 1993 sebanyak 8 unit kereta dan dirangkai menjadi dua rangkaian set yang terdiri dari empat rangkaian per setnya dan dioperatori oleh divisi Jabotabek saat itu mengenai spesifikasi dari KRL satu ini terbuat dari bahan stainless steel yang dimana bodi interior dan eksteriornya dibuat sendiri oleh PT Inka dan komponen-komponen pendukung lainnya berasal dari perusahaan ABB dan Hyundai maka dari itulah KRL ini biasa disebut dengan KRL ABB Hyundai tapi kalau dilihat sekilas KRL ini mirip dengan KRL Reostatic ya yang berbodi stainless steel berbicara soal teknologi yang digunakan KRL satu ini Menggunakan sistem propulsi triple VF GTO Dan memiliki tiga pintu penumpang di setiap sisi kanan dan kirinya Dengan daya pacu kecepatan maksimal 120 km per jam Awal pengoperasian KRL ini dimulai pada tahun 1992 Sebagai layanan kelas ekonomi Dan berhenti beroperasi pada tahun 2001 Yang infonya KRL ini terlalu banyak kendala dan masalah selama masa pengoperasiannya. Namun, entah apa penyebab dan alasan utama dari KRL ini berhenti beroperasi di lintas Jabotabek saat itu. Dan setelah diberhentikan pengoperasiannya, KRL ini pun disimpan sementara di Balai Samanggarai Manggarai dan di KRL Bukit Duri sampai akhirnya ditarik ke PT INKA Madiun yang merupakan pabrik dari pembuatan KRL ini Pada tahun 2007-2009, PT INKA merombak ulang kembali dan mengkonversi KRL ini menjadi kereta rel diesel elektrik dengan dipasangkannya mesin diesel generator set sebagai sumber daya utama serta ditambahkan juga satu gerbong kereta yang membuat kereta ini menjadi lima rangkaian per setnya dengan mulai beroperasi melayani rute Surabaya-Mojokerto dan diberi nama AREK-SUROKERTO yang merupakan singkatan dari angkutan rakyat ekonomi kecil Surabaya-Mojokerto selama masa pengoperasiannya kereta ini pun juga sering mengalami masalah soal keandalannya yang dikarenakan penggunaan komponen kereta ini masih menggunakan komponen yang sama Saat kereta ini awal dibuat dan berdinas menjadi KRL dulu Sejak awal pengoperasian KRL ABB Hyundai ini Memiliki livery dengan skema dasar stainless steel Serta garis berwarna merah, putih, dan biru Serta terdapat juga logo Kemenhub di bagian depan wajah KRL ini Dan setelah dimodifikasi dan dikonversi Menjadi KRDE kereta ini menggunakan skema warna dasar putih dan ditambahkan varian warna lainnya Dan di masa terakhir dinasnya KRL ini dirubah kembali liverinnya Dengan skema dasar warna putih, biru, dan hijau di bagian wajahnya Kayaknya sampai sini dulu deh pembahasan mengenai KRL yang satu ini Ya karena memang tak banyak informasi yang bisa kami dapatkan tentang KRL APB Hyundai ini Jadi ya gitu, walau hadirnya tak berarti banyak mengenainya Tapi kenangannya akan membekas dalam pena sejarah perkembangan kereta rel listrik di Indonesia Yang masih akan terus berlanjut Nampaknya sekian dulu pembahasan video kali ini